Wah, iya, banyak sekali mainannya. Oke okay guys, kembali lagi dengan kakak nih uh, saatnya kita berburu mainan ya. Wah, nampaknya di sini tanah kosong. Ada nggak ya mainan ya? Coba kasih tahu kakak kalau ada mainan ya. Hmm, dimana ya? Wah. Wah, itu teman-teman. Wow. Sepertinya kakak lihat mainan tuh. Coba kita lihat yuk. Let's go. Okay. Wah, iya, banyak sekali mainannya. Kakak sudah bawa ember nih. Oke. Okay. Yuk, let's go. Kita berburu mainan. Yeah. Nah, ada apa kah ini? Tapi kenapa ya para kotor gini mainannya ya? Apa ya teman-teman tahu ini apakah uh -oh. Sudah kita kumpulkan saja ya Wah, Baru dapat satu Tuh Wah nampaknya ini bintang laut Dua Wah deget lagi tuh teman-teman apa ya teman-teman ya Ini eh, kotor sekali Kita kumpulkan saja ya teman-teman Let's go Oke banyak sekali ya teman teman mainannya wih wih mantap tuh teman teman banyak sekali sudah kita kumpulkan saja dulu teman teman nanti setelah terkumpul kita cuci wah ini apa ya teman teman ya teman teman tahu tidak ini apa komentar ya di bawah wah banyak sekali teman teman tapi sayang pada kotor ya. Oh, no. nah, sepertinya apa ini ya? Teman-teman hmm, tahu ini apa? Sudah kita kumpulkan saja ya teman-teman. Okay. Nanti kita cuci. Okay, nah, banyak sekali mainannya teman-teman. Ada lagi teman-teman? Sepertinya sudah habis I ya? Tahu. Iya. Udah ada teman-teman, uh, teman kakak dapat mainan banyak nih. Kakak, nah. let's go! Kita cuci ya. Okay. Let's go! Ayo, teman-teman, kita cuci mainannya ya. Tuh sudah okay. terkumpul tapi kotor semua. Let's go! Wah, ikan teman-teman! Bagus sekali, ya, teman-teman. Kita kumpulkan, ya. Oke, wah, apa lagi nih ini, teman-teman? Tahu gak, teman-teman? Wah, ikan lagi, teman-teman. Masya Allah, mantap! Kita kumpulkan, ya, teman-teman. Kita cuci lagi. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, wah, ikan lumba-lumba, teman-teman. Bagus sekali ya Masya Allah Let's go Kita cuci lagi Nah nah nah, nah. nah, nah, nah, nah. Wah Katak teman-teman Bagus banget ya Masya Allah Kita kumpulkan lagi Nah nah nah Nah nah, nah, nah, nah. Wah Ada penyu teman-teman Bagus sekali ya temennya Kita kumpulkan lagi, cuci lagi mainannya. Wah, apa ini teman-teman? Ikan juga teman-teman. Let's go, kita cuci lagi biar bersih. Wah, kepiting teman-teman. Bagus ya. cuci lagi, cuci lagi. Wah, apa ini teman-teman? Teman-teman tahu nggak ini ikan apa ya? Sepertinya ikan paus, sama teman, teman Cuci lagi, teman-teman. Mainannya -teman. dia kursi. Mainan, nah, nah, nah, nah. Wah. Apa ini teman-teman? Teman-teman tahu tidak ini ikan apa? Komentar di bawah ya. Oke. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Wah gurita teman-teman bagus banget ya teman-teman kita kumpulkan lagi ya cuci cuci mainannya teman wah hiu teman-teman Masya Allah bagus ya uh terakhir teman-teman Ayuh, ayuh. wih wow. masya Allah bagus ya bintang lautnya tuh teman-teman sudah terkumpul banyak teman-teman kakak sudah dapat banyak sekali ini mainannya tuh teman-teman kakak dapat banyak mainannya jangan lupa subscribe ya dan nyalakan loncengnya agar tidak tertinggal video kakak terbarunya terima kasih